Namanya Ferdianus Tamoama, anak dari ayah Marten Ngongo dan ibu Yohana Ina, adalah salah satu anak feeding and learning center Yayasan Tangan Pengharapan di Tanah Kapu, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Anak laki-laki yang akrab disapa Ferdi ini sebelumnya tidak bisa membaca dan berhitung, bahkan untuk berbahasa Indonesia pun ia sangat kesulitan. Hal ini terjadi karena sejak kecil Ferdi kurang diperhatikan oleh kedua orang tuanya yang kini sibuk mengadu nasib di rantauan. Nasib Ferdi tidak diperhatikan secara khusus dalam bidang pendidikan. Pada akhirnya Ferdi pun diadopsi oleh salah satu keluarganya untuk tinggal bersama mereka. Ferdi saat ini duduk di bangku SD kelas 2. Berkat bimbingan guru tangan pengharapan, kini ia sudah bisa membaca maupun berhitung. And Verdi dari awalnya, dia itu belum bisa sekali. Yang walaupun dia masuk SD, tapi mulai masuknya di bimbel sudah ada perubahan. Dan terkhus sebagai Verdi, sudah ada perubahan. Dia masuk bimbel. Belajar pun juga sudah ada perubahan. Membantu kami sebagai orang tua cuci piring, tarmas babe sapu rumah, bahkan siram tanam-tanaman. Itu yang kami banggakan anak kami, Verdi. Harapan kami itu untuk sebagai, kami sebagai orang tua itu supaya anak kami itu pintar. Ucapan ucapkan terima kasih buat Yayasan Tengah Pengharapan yang sudah berjari membimbing anak kami dari PAUD bahkan FIDE. Pokoknya Yayasan Tengah Pengharapan itu 100 persen luar biasa bagi kami sebagai Yayasan ya, Tengah Kapu, bedakan daripada yang lain. Ferdi yang memiliki hobi bernyanyi ini memiliki cita-cita untuk menjadi seorang guru. Ombak subawa jauh, jauh, jauh, jauh Tapi nana yang putar balik Ini punya mau, mau, mau, mau Harus pukul tak balik Terima kasih Yayasan Tangga Pengharapan Terukusnya Pak Jojo dan Ibu Heni Tuhan Yesus memberkati Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Tanah Kapu, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Kepedulian kita telah memberikan secerca harapan bagi anak-anak di pedalaman Indonesia. Helping people live a better life.